Kupas Tuntas Mahindra XUV 700, Calon Pesaing Honda CRV yang Dibandrol Mulai dari 237 Jutaan. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright A year ago. Sedang booming di India Bukan hanya Indonesia, di beberapa negara di belahan dunia salah satunya India Mobil jenis SUV, sport utility vehicle memang sedang banyak diminati Melihat kesempatan itu, belum lama ini pabrikan otomotif jenama negeri Vrindavan, Mahindra, meluncurkan line-up terbarunya Mahindra XUV700 sebagai kendaraan SUV berkapasitas 5 hingga 7 orang penumpang, pesaing dari Honda CRV di tanah air. Di negara asalnya, Mahindra XUV 700 kini ditawarkan mulai dari 1.249.000 rupiah sampai dengan 1.549.000 rupiah. Jika dirupiahkan, SUV ini dibanderol sekitar 237 juta rupiah hingga 293 juta rupiah. Penasaran ingin melihat lebih dekat Mahindra XUV700? Simak terus channel ini. Tampilan Mahindra XUV700 terkesan begitu berotot dan futuristik. Bicara mengenai tampilan khususnya pada Fascia, Mahindra XUV700 mengaplikasikan gaya bahasa desain yang futuristik. Seperti yang bisa dilihat, pada grill menggunakan unisable satin chrome dengan model vertikal berukuran besar. Mengenai lampu utamanya, mobil ini berhasil disematkan teknologi LED yang mana pada reflektornya ini dibuat menyerupai huruf C dengan diterapkannya lampu Daytime Running Light DRL. Pada bumper depan yang dibuat membulat dan sporty, kalian bisa melihat adanya fog lamp dengan teknologi LED untuk visibilitas yang semakin baik serta spoiler di depannya yang terlihat ice sketching. Begeser ke bagian samping, Mahindra XUV700 tidak hanya menampilkan kesan gambot namun juga berotot berkat lekukan yang diterimanya. Pada pilar D-nya sendiri diketahui menggunakan model floating yang terkesan mewah dan modern dan handle pintunya sendiri diketahui sudah mengaplikasikan smart door handle yang terkesan prestisius dan simple. Di bagian bawahnya, XUV700 juga mendapatkan side molding yang sekaligus memberikan perlindungan terhadap pintu Mengenai lingkar roda, mobil ini ditanamkan velg alloy Diamond shoot R18 yang dibungkus ban berperfil 235/60. Untuk menyesuaikan gaya bahasa desain yang dianutnya, pada bagian guritanya tersebut dibuat membulat dan kokoh serta dipadukannya stoplamp berteknologi LED dengan bentuk menyudut tak tertinggal di bagian atas tengah terdapat high mount stock lamp yang berguna memberikan tingkat pencahayaan lebih baik Nuansa prestisius terpancar melalui tampilan interior Mahindra XUV700 Merangsek ke bagian dalam Mahindra XUV700, kalian akan merasakan aura kemewahan terpancar dari mobil ini seperti yang bisa dilihat pada bagian cockpit, dashboardnya dibuat lapang dan mewah berkat perpaduan antara warna krem, silver serta hitam. Untuk sistem infotainmentnya sendiri menggunakan head unit 10,25 inci layar sentuh yang mendukung konektivitas Android Auto, Apple CarPlay serta fitur Amazon Alexa Connectivity. Demi menghasilkan kualitas suara yang baik, mobil ini mendapatkan 12 buah speaker 3D sound. Demi meningkatkan gaya berkendara pada bagian atap Mahindra XUV 700 juga berhasil dibenamkan, sunroof berukuran sangat besar dengan panjang 1,3 meter dan lebar 0,8 meter. Fitur Mahindra XUV700 terbilang lengkap ditambah adanya ADAS. Bicara instrumen klaster, XUV700 disematkan layar 7 inch multi-information color display yang dibuat seolah menyatu dengan sistem infotainmentnya. Bicara mengenai fitur unggulan yang ada di Mahindra XUV700, Mobil ini telah mendapatkan Tire Pressure Monitoring System TPMS Push Button Start Stop Engine 6-Way Power Seat with Memory and Welcome Retract, Intelli Control, Auto Headlamp, Rain Sensing wiper, Reverse Camera, Smart Clean Donate, latest Gain Electronic Stability Program, Driver Drowsiness Detection, Steering Mounted Cluster, Control with Custom Key, powerful RPM, dual zone climate control, co-driver ergo lever, dan Adrenox Connect with 2 years free subscription. Selain itu, kalian juga dapat menemukan fitur berupa blind view monitor, continuous digital video recording, 360 surround view, passive keyless entry, electronic parking brake, Stop and go function in adaptive cruise control, telescopic steering, vanity mirror illumination, electric smart door handles serta wireless charging. Untuk fitur keselamatannya, mobil ini telah mendapatkan 7 airbags, electronic stability program ESP dan driver drowsiness detection. Di sisi lain, kalian juga dapat menemukan fitur Advanced Driving Assistant System ADAS di mobil ini berupa Adaptive Cruise Control, Smart Pilot Assist, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Traffic Sign Recognition dan terakhir High Beam Assist Mahindra XUV700 ditawarkan dengan dua pilihan jantung pacu. Soal jantung pacu, Mahindra XUV700 ini hadir dengan dua pilihan mesin, yakni 2.0L bensin turbo dan 2.2L diesel turbo. Menurut data di atas kertas, mesin 2.0L turbo petrol with direct injection terdi ini mampu melecutkan tenaga 201 PS, 5000 revolusi per menit dengan torsi puncak 380 Nm meter 1750-3000 revolusi per menit mengenai dapur pacu dieselnya mobil ini menggunakan mesin 2.2 L turbo diesel with CRDI yang mana secara data mampu memeras tenaga hingga 186 PS 3500 revolusi per menit untuk torsinya diketahui mesin dieselnya tersebut mampu meraup angka 450 nm 1750 sampai 2800 revolusi per menit baik mesin bensin dan diesel Mahindra xUV 700, Dikawinkan dengan transmisi manual 6 percepatan serta otomatis 6 percepatan yang kemudian ditranslasi melalui penggerak roda depan FWD Sebagai catatan, beberapa varian Mahindra XUV700 ditawarkan pilihan penggerak 4x4 yang dapat memudahkan penggunanya ketika melewati jalanan ekstrim menanjak dan menurun